tanpa membuang masa aku terus menuju ke gym seterusnya normal type kali ni aku nak cuba setup toxic spike guna kerang dan nampaknya berjaya kebiruan low sweep komala mati kebiruan low sweep lagi dudun sparse mati tiba masa untuk ace pokemon lari stareptor normal terra aku hantai kamera dua kali waterfall settle aku rasa macam selesa sangat sebab tim aku dah start kuat tapi keselesaan ini takkan kekal lama aku dapat rasakan 11 18 Cap level 42 Dah seronok-seronok Nemona kembali lagi untuk fight Boleh kata kali ni satu tim aku function Nemona masih lagi easy Bangrul bertukar lepas tu Aku teruskan perjalanan ke Ghost Gym Dan aku terjumpa sesuatu yang menarik Shiny Tropius Entah macam mana lah aku boleh perasan Aku dapat Shiny tu Tapi mana boleh pakai kan Sebab ini kan water type Nuzlocke Aku dah sedia untuk Gym Ghost Gym ni dia double better. Jadi aku ada rancangan istimewa. Buay dan ikan merah. Buay akan bertepuk tangan dan ikan akan menyerang. Kombo biasa yang luar biasa. Buay tepuk, ikan gigit. Jim ni seperti kacang, easy. Terima kasih Buay dan ikan merah. 12/18. Kiap level 44. Tanpa membuang masa, aku terus gerak ke Ground Titan sebab team aku kan water. Jadi tak ada masalah sangat. Memang tak ada masalah. Ikan merah tera waterfall dan memes ni pun mati. Korang dah tahu dah kan? Buat sandwich, makan sandwich. Eh, uh, kenyang. Dah boleh glide. 13 puluh 18 cap level 45.